mana sih oh, ke kan? ini, ini, ya. ini guys pacak-pacak loh ini kain kita ah. <laughs> nak <meriserasan>. halo. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Aduh. laughs> HE LAUGHS 今天有影片 Ini Ini adalah diluaran. yang kami mengucapkan selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gạch Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Desa Yang saya Bapak-bapak dan kami Ya, mula-hoальный task, kita dan anak itu kita yo adoni antu na dan ah, no, okay. Loh, nah ini oh itu sempo sangkai dan <tongan> kan nicht, ya, oh, ada <sicaran> atau adai kata, ada sesuatu atau ada salah kita nah masalah janji tidak sama jadi <mukil> anyway, yang dalam itu dalam baca ruang Alo, aduh, Ini untuk daftar uang. Oh. Uang itu menurut belum ada Lalu, sana, ya, ini, dia, oh, ini nambah, uang ini Jadi Um. kami mempunyai uang kulak-kulak ini setiap uang kulak-kulak nah, nasan uang uang ini, sini kami ini atau kita di sini kami bisa berayak <tuk> untuk cara janji janji ini menurut mana bulan malam dan the. ini langsung di kau ini dah <tuh> Tadi buat anak ini Aduh oh, Ini kata Aduh Aduh Ini anak-anak itu anak-anak nah, Dia di ya, Dia menurut itu kata Ini kan saya. Atau kau kami biar kongi dan itu sama-sama berdoa jangan bayar kita, <viewers> hey, kita datang kita datang kita datang kita di Madu 16 langsung nikah. apa apa pulau Bagaimana kita Bagaimana ini pulau kalau kamu di sebutkan aku lakari maafnya Lalu aku diri kan Di warung Di rumah ini Semua itu maafnya anak You know, aku ngetelokin. Oh. Dia tahu. Dia apa gue? Itu kita betul-betul masih. Oh. Ah, Karun. Oh. Nih, kasih ya. Aku lo din nyanyi kedatangan enggak ditutup. Padahalnya tuh wow. wow. hmm. dia namanya tadi. Tujuan uang ini tuh, yang ini nelusuri janji budak sama muda. Tama uji, dan itu langsung lepik uang. Kemudian lepik uang tadi, langsung ke tasbih-tas janji. Tasbih-tas janji tadi, tas sepakat kami tadi. Tanggal 16 tujuh, sebulan 7. Tapi kami tak tahu ya. ini kita kan kalau dari itu mau ya tidak mau mau Tak ada, ah, tidak. setiap kamu, ini bagus, hebat, ah,